tentu kami sepakat PKI tidak berkompromi. Ya, ini memang. Jadi uh, sudah tadi dijelaskan Pak. Jadi permohonan pertama itu dari departemen yang jadi sedang pada tanggal 21 khusus 2008 terkait pelataan lahan X eh uh, sekali sebenarnya bukan X ya, masih uh, ada program lainnya yang tadi sudah saya jelaskan. Pak Ipin pak yang menandatangani itu siapa? Ini nama dinas apa? Gitu? Pak Bupati. Kepala Bupati. Bupati. Kemudian e, setelah itu bu, bu, kita beberapa kali rapat kemudian terjadilah terjelah kesepakatan bersama. Nah ini karena kesepakatan bersama berarti kan tidak hanya satu pihak berarti juga kita harus dekat juga dari bencana. Iya maksudnya begini pak. Artinya, kalau nanti pemprov memutuskan, kami meminta kekuatan pesisana, mengapresiasi masyarakat, dan mengusung apa yang dimohonkan masyarakat. PTKI siap, menerima itu. Karena kan, Bapak bilang tadi kan ada FOU, antara pemprov dengan KCI. kira kalau pemprov, kan ada FOU, apa isinya? Kan kita tahu lah. Tapi DPR belum tahu tuh apa isinya. Dan baru hari ini kami tahu ada emo ini tuh. Kalau tadi membuat pernyataan, karena sudah mendengar keluhan masyarakat seperti ini, PENKAP lebih mempentingkan kepentingan masyarakat sesuai yang disampaikan oleh sahabat saya, Pak Oparun nah, itu lagi. PT KAI tidak pernah ada, enggak, kan, kalau itu keluar dari tender, uh, prinsipnya kami uh, akan tunggu, tunggu, tunggu. Kemudian, anda kata nanti ke depan akan ada restitusi, ya, karena ini ada program yang lebih besar lagi. Mungkin ini uh memang masih dalam kajian, tapi tunggu sudah masuk dan sudah di. Apa namanya didorong oleh Pak Gubernur agar supaya itu bisa teralisasi Mungkin memang di klausul perjanjian, kalau memang itu untuk kepentingan pelayanan publik, itu eh, tidak keberatan untuk merelakan. Terima kasih. siap mendukung Pemkab yang sedang dengan masyarakat, jadi saya mau tahu Pak baik Pak, selagi itu dari Pemkab oke nah ya kemudian lagi kami sampaikan ya salam hormat kepada semua yang hadir ya, baik pemerintah dari BPN juga ya Ketikaib, susu yang mulai kami dari bersama Kedua sedangkan masyarakat dan kawan ya <tuh> tadi saya sudah mendengar Uh, walaupun sikap Pada Putih ya, tadi sudah dikumpulkan angin segar. apakah saya betul betulnya gini ya, susah saya mungkin pikiran betul nanti ketegasan tetapi kalau saya tangkap ucapan Pada Putih sepanjang proses analisasi yang benar berarti PT KAI bisa menerima kerjasama dengan masyarakat seperti itu betul tadi ya, ya. benar? Ya, ya. pada pendapatan ya, Ya, maksudnya kan proses investasi, karena investasi itu penting ya. Karena menyangkut dengan optimalisasi aset yang disampaikan oleh pihak. Berarti PTKI memperdomani optimalisasi aset, berarti kalau aset bisa dioptimalkan berarti masyarakat juga punya kesempatan. Mungkin ini nanti untuk berdekasat dari PTKI, supaya pulang dari sini kita biar ya, buang, kan siap. Iya, yeah. yeah, betul-betul. kedua, betul. betul. Saya sebenarnya tidak pernah menanggapi cerita Pak. Ayo, bahwasanya yang mati itu sudah berlaris macam-macam. Tapi kalau Pak sampai ke forum, mau tidak mau saya tweet kembali Pak, saya tweet Bapak di forum, Pak ya. Saya lihat Pak ya, dalam pembangunan kita di Kalimantan ini bapak, ada terima-terima. Kalau mau bangun Pak, pasti disurvey dulu lokasi, Pak si. ya udah cocok lokasi, subuh harga apa, ada presialnya pak, sudah cocok harga, beli, sudah beli di atasnya pak, bapak buat gambar, bapak lihat kayak mana pasar yang harus kita bangun, Kalau sudah sesuai gambar bapak, apa ajukan, di sini ada proses, proses bimedial, ya, apa, proses apa aja pak, dari mulai pengajuan bapak, HAA sampai nanti bapak bisa bangun itu dengan rela pak, cuma pembaca di pasar tua itu sudah terlalu yang saya belum? Mas, ini, kalau sudah baru bapak bila. boleh bilang sesuai Kalau belum, sudah betul pak harus kaji ulang. Nanti kalau saya bacakan semua, banyak pak, termasuk Oke, saya sikat saja, tapi mudah-mudahan ini mengena untuk semua. Tadi saya dengar ada FOU, ada PERBU, ada Peraturan Menteri, dan lain sebagainya. Tapi saya mau kita semua yang di ruangan ini menyepakati apa yang saya sampaikan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi dasar untuk mencari jalan keluar. Dasar hukum tertinggi di Republik ini adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di pasal 33 ayat 3 disebutkan tanah negara dikuasai diurus oleh negara untuk kepentingan masyarakat.